Halo sahabat semuanya. Welcome back to my channel. Balik lagi sama gue tentunya di channel yang selalu memberikan info-info terupdate dan tentunya membahas seputar dunia slot. Oke, okay, balik lagi sama gue tentunya di Get So Olympus Dengan bawa modal 100 ribuan aja nih. Dan di sini gue langsung start di bed sedikit lebih berani nih 10.000 ya. Kita simak-simak aja videonya. Jangan di skip pastinya biar nggak ketinggalan update terbaru dari video kali ini. Aduh mantap sekali nih ya, mahkotanya connect sayang banget nggak dikasih tirtir ya. Wah wah wah wah. Oke tentunya kita pemanasan pemanasan terlebih dahulu ya. Semoga pola-pola yang gue bagikan di sini bisa bawa hoki juga nih cuan buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Nanti sambil gue lanjut ya. Uh, Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar. Oke, okay. ya, kita main tipis-tipis aja ya? Nggak usah terlalu terbawa hawa nafsu. atau luli luli ya. Dikasih mica -mica ya? Dikasih kita tergratis kita cari yang gratisan dulu aja nggak usah ngebayu ngebayu <laughs> kita cari gretongan dulu di sini ya semoga hasilnya memuaskan ya oke okay. revisinya ya, seperti biasa yang gue bakal ngasih kalian untuk tips dan triknya mengenai info slot gacor dan juga bocoran slot gacor hari ini. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir kalau kalian butuh info-info tentang slot gacornya, karena semua informasinya ada di sini ya. Jadi langsung dibantu, di like, komen dan di subscribe channel ini ya. Support selalu lah ya pokoknya. Dan jangan lupa untuk aktifin notifikasi lonceng agar kalian dapatin notif dari gue setiap hari. Oke. Okay. Aduh, 395 lumayan ya lumayan loh saldo gue sudah berada di angka 500 ribuan nih. oke kita lanjut lanjut lagi pemanasan pemanasan. sambil kita cari yang gratisan gratisan dulu aja ya oke Tentunya gue juga mau ngasih tahu untuk bocoran RTP nya dengan win rate tertinggi nih untuk mempermudah kalian juga bermain di game yang lagi gacor namanya di game-game yang lagi gacor ya sebenarnya kebetulan sini gue bermain di Zeus dengan RTP yang tinggi jadi kalau misalnya kita main di RTP tinggi itu untuk dapetin cuannya juga semakin tinggi ya makanya sebelum bermain kalian wajib dulu untuk cek RTP nya ya biar kalian gak salah pilih game dan pastinya jangan lupa kalian pilih game yang RTP nya paling tinggi ya oke okay kita lanjut-lanjut dulu cewel-cewek caranya, abis ini rupanya menurun ya saldo tapi nggak apa-apa, sabar aja, ya gue percaya rezeki nggak kemana nih, oke, okay. gaspol remblong ya. dan khususnya buat kalian yang lagi nonton video ini gue mau ngasih tahu disclaimer nya dulu ya pokoknya jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas nih jadi bagi kalian yang merasa belum cukup umurnya ya di skip aja ya oke okay main santai Ya yes, Masih belum ada tanda-tanda kegacorannya lagi Ais Mantap sekali nih Akhirnya dapetin krisis Mudah-mudahan gak zong nih Kita lihat Sama-sama ya basic Oke okay, Kali duanya turun Kasih lagi dong Oke okay. Birunya Nah nice. Terus kali limanya turun investasi masih dikasih lagi petirnya lagi us anjay itu 24 7 lumayan lumayan itu tipis nih ya pokoknya semoga kalian bisa dapetin profit lebih dari kue dapetin cuan-cuannya semangat terus ya para pejuang receh para pejuang sensasional ya lalu jangan brutal deh mainnya ya enjoy aja sambil ngopi sambil nyebat ya kan biar lebih nikmat aja mainnya gak sepanang ya kan dan eh pastinya gue mau kasih tau dimana tempat bermain gue ya jadi buat kalian yang mau bergabung di situs ini langsung merapat aja linknya udah ada di pin komentar ya jadi tinggal klik langsung dan sekarang juga nih oke okay? dan tentunya gue bermain di situs permen 138 gajah makan permen gacor nih, ya oke okay, gue bermain di situs permen 138 nih eh mudah-mudahan hasilnya juga gacor aduh, aduh aduh cakep sekali ya lumayan nih sudah dapat rp ribuan, an sudah waktu Nih, sepertinya gue akan membedakan Aduh, dikasih lagi dok. Oke kita lihat tuh mungkin untuk yang terakhir kalinya di sini ya. Pokoknya buat kalian jangan sampai ketinggalan info yang menariknya di sini. Semoga kalian juga bisa dapetin jackpotnya. Dan ya, nggak lama lagi gue juga langsung gas aja lah ya. Maksudnya buat kalian yang belum join di Permen 138 langsung sikat aja mengeksi Dan jangan lupa untuk diberi support channel ini like, komen, dan di subscribe ya Share-share videonya dan jangan lupa untuk aktifin notifikasi lonceng paling penting Biar kalian dapetin notif dari video setiap hari Oke okay. Dan sebelumnya terima kasih banyak ya buat semuanya bermanfaat dan juga semoga apa yang gue sampaikan di sini juga bisa membawa hoki atau ya membawa keberuntungan lah ya buat kalian. Oke mungkin sekian ya videonya gue izin dulu pamit sampai ketemu lagi di next video salam jackpot terus 138 bye.